Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pagi. Pagi, Halo sahabat ragunan. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat yep. dan lancar ya Iya betul sekali. Betul, Jadi kita. tetap jangan sampai bolong loh. Jangan jangan jangan. Di tengah pandemi ini juga kita harus tetap mendahati protokol kesehatan ya kak ya, ya. tentu saja. Ada apa aja kak di ragunan tidak ada 4 M sahabat ragunan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Betul sekali dan menjauhi kerumunan. Dan menjauhi kerumunan. Ya, jadi kan karena Ragunan ini udah buka nih. Betul. Ya, buat sahabat Ragunan. Ya. Jadi kalau misalnya sahabat Ragunan berkunjung ke Ragunan harus menerapkan 4M itu 4M tadi. Jadi, tadi. Gak cuma 3M, betul sekali. Karena 4M. betul sekali. Karena Ragunan juga luas ya kayak luas jadi kalian bisa pilih spot tersendiri kayak yes. Dan jangan lupa datang ke Pusat Primata Sumser. Ya, karena ya. di sini ada yang spesial nih. Apa wah, wow, apa ada tuh Kak? Yang ada yang ulang tahun, Kak? Siapa yang ulang tahun, Kak? Siko. Siko. Ulang tahun ya, Kak? ya. tahun belum ada nih, tapi hmm. kita sudah ditemani oleh perawat satuannya nih. Iya, yang setiap hari merawat dan menyayanginya ya, Kak? Iya, dengan penuh kasih sayang. Betul sekali, dan kita kenalan aja nih langsung. dengan mana doi? Parui. Halo, Pak Apa kabar, Pak? Sehat-sehat ya, Pak ya. alhamdulillah Semoga kamu juga sehat dan tentunya ya Pak ya di hari ulang tahunnya ini. Jadi hari ini sih kamu ini ulang tahun yang keberapa nih Pak? 24. 24, wow. Sudah udah dewasa ya Pak ya kamu ya. Kategori ya? lain itu termasuk, ya, uh, termasuk termasuk dewasa, dewasa ya. Okay. Luar biasa. Wow. Pak Bapak ini udah berapa lama nih Pak bersama dengan kamu nih? Eh, dari awal, mm -hmm. dari awal ya Pak ya, dari Komu datang, datang ya Pak <tuh> ya, <tuh> ya <tuh> <tuh> Jadi itu kapan Pak? 2002. 2002, tahun 2002, sudah lama sekali ya, sudah 19 tahun yang lalu. Kamu udah di sini 19 tahun yang lalu sahabat Ragunan. Iya, berarti dia ke sini ketika umur lima tahun ya Pak ya? Lima tahun, masih balita waktu itu ya? kecil ya, masih ingat-ingat ya, sekarang udah udah tahu. Oke, nanti kita lihat nih, Komu seperti apa dan kita tanya-tanya Pak Dwi juga tentang kesehariannya dan makanan-makanannya, ya. ya, Kak, ya? Nanti juga kalau sahabat Ragunana yang ingin menanyakan tentang hmm? gorila, bisa langsung ketik di komentar ya, kolom, Betul, komentar, di kolom komentar ya. Nanti kita langsung. tanyakan langsung kepada paduinya. Oke. Nah, kita lihat dulu mungkin di, ini dalam, kita lihat di dalam nih, sahabat ada Ragunana. Ada settingan spesial wow, nih, untuk ulang tahunnya ada komuni. Kado -nya, wow, ada kado-nya loh, Kak. Ada. Wah, itu dia di nya oh. Wow, itu Wah, komuni. ini ada kue ulang tahun wow, nih, Kak. Langsung makan ya kak pak, pak itu kue yeah. ulang tahunnya tuh ada apa aja sih pak Betul, isinya kita pak kasih macam-macam buah-buahan ada semangka wow. ada melon ada stroberi bisa pisang okay. anggur, anggur. iya yeah, itu. Yeah, yeah, yeah, yeah. itu makanan yang sehari-hari dia makan yeah. Saya tidak makan Pak ya. Dia sedang menikmatinya nih sahabat Raguna. Membelakangi ya sakit. Membelakangi kita nih kalau mau. Dia malu-malu ya kayak. Wow. Nah itu tuh kelihatan tuh. Kelihatan Tapi dia memilih gari. tuh kak. Dia dia pilih yang anggurnya gitu kan. Yeah. Ada melonnya juga. buah yang enak tuh. Nah komu ini kan termasuk uh, primata gorila. Ini kan yang paling besar di yang hidup di bumi kalau nggak salah ya. Iya primata terbesar ya kak ya. Primata terbesar nih. Nah beratnya sekarang berapa Pak si komu ini Pak? satu sembilan delapan. Oh, 100, terakhir 90, di timbangan 198. Wow, 200 berat. kilo, Kak. Itu berat ya, Kak ya? 1 kuintal lebih ya. Saya enggak <laughs> bisa gendong ya, Kak Atau ya, berarti, ya, Kak. <laughs> nah, ini si Komi. Kalau ini. tingginya berapa nih Pak? Oh, si Komi. Ini nih? hampir 1,8. delapan. Kalau dia berdiri itu ya, Pak ya? Iya, Nah, ini ya. sahabat Ragunan dia telah membuka kadonya nih. Wah, wow dilihat tuh, kepo dia, Nah, jadi gorila ini merupakan salah satu primata yang Uh, DNA-nya tuh identik dengan manusianya, itu keidentikan dengan manusia itu tinggi, Kak. 98 persen. 98 persen doang ya. DNA-nya sama kayak manusia nih, jadi wow. coba, kan kita saudara jauh ya, Pak? Ya, ya, aku ya, saudara jauh ya, Mama. Iya, aku harus saudara jauh kayak ya <laughs> ini masa gue gorila nih. Wow, wow wah, wow, masih wow, asik wow. sekali si komu ini. Nah, kan ini hari ini ulang tahun yang ke 24, iya, ya, berarti dia, Pak, 16. Ya. Jadi dia lahir kapan tuh, Pak? 16, 16 April? April 97. 1997. 197, lahirnya di mana, Pak? di outlet English. Uh, oh. Oke, okay, Di Howlet Zoo, Howlet World Animal Park Inggris ya. Wow, itu tahun 2000? Eh, 97. Terakhirnya 97. 97. Kan? 97. tahun 2002, 2002 ya, 2002, ya 2002. pak ya. Iya. Wow. Jadi Taman Margasatwa Ragunan kerjasama dengan Howlet World Animal Park untuk mendatangkan si Komu. Komu. Dia, dia datang ke sini ya, kalau nggak salah nggak sendirian kan ya pak ya? Iya, dengan oh. Dengan saudara-saudaranya. Oh, oh, saudara -saudara dia datang ke sini ya, dengan saudara-saudaranya. -saudara kumbo dan, dan kihi dan ternyata ya kayak di Taman Marga Satu Ragunan ini Gorila tuh cuma ada di Taman Marga Satu Ragunan kak dari di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia, Indonesia? Di, enggak kak enggak cuma di Indonesia di Asia Tenggara bahkan di Asia Tenggara juga ya, nih, kak jadi wow, Asia Tenggara wow, wow. nih yang punya koleksi gorila mm -hmm. baru di pusat terimata smuter di Taman Margasatwa Ragunan ya, jadi kalau misalnya sahabat Ragunan nih mau ngeliat Gorilla bentuknya langsung nih yes. gak cuma di film nih kak ya, tapi lagi itu ya, lagi happy, ya, film, kan, ya di film King Kong, King Kong ya. tuh kak nah ini langsung nih jadi kingkong itu ngikutin gorila kah bentuknya? Iya, nah, jadi sebenarnya kalau kingkong beneran mah enggak ada ya, ada nah, gorilla. Nah, ini nih si Komu lagi membuka unboxing kado-kadunya -kado nih, Kak. Unboxing dia. Tahu hmm. aja. Gitu. Nah, kalau misalnya keseharian dari si Komu ini ngapain aja sih, Pak? Kalau Bapak nih kesehariannya ngapain um, aja, nih, Pak? Paling ya itu uh... Sama dengan papa sapa yang ingin kita monitoring Monitoring yeah. ya yeah. Pak ya Terus pemberian pakan Pemberian pakan tata -tata mm -hmm. yeah. Dan komuni ini kesehatannya selalu dipantau sama dokter ya Pak? Iya yeah. mm. Nah sahabat Ragunan, jadi memang di Taman Marga Satwa Ragunan juga selalu dipantau Oleh petugas medis atau dokter yang bekerja mm, Jadi okay. gak usah khawatir ya untuk yeah, kesehatannya terjamin yeah. ya kesehatannya mm -hmm. juga yeah. Kemudian untuk makannya juga terjamin Wah dia mendekati sini. Pastu hmm. penasaran sama yeah. bola-bola. Tuh, kalau kita perhatikan ya, memang sih karena kita identik 98 sampai 99% identik sama manusia, dia Mirip banget nih dari lubang hidungnya. Waduh. Wow. Nah Kaya ini itu... apa nih? Pak? Kamu dikasih apa, apa itu Pak? Kurma. Oh, ini Kamu. edisi Kamu. Ramadhan ya Pak? Nah ya. Ini belum buka puasa kan udah makan kurma aja. Iya. Ada... Oh jarum. Oke. Okay. Well, kita perhatikan deh sahabat Ragunan. Okay. Ini dari jari-jarinya -jari -jari tuh mirip Aduh. banget nih sama manusia. Sampai ada kuku-kukunya juga. Iya tuh. Luar biasa loh. Wow. Okay. Ini tinggi kelihatan, tinggi kelihatan, Dia meminta sepertinya ya. Uh, Pak Dewi minta lagi <laughs> Nah Kak, ada pertanyaan nih Kak. Di laguna ada berapa ekor kak katanya burilahnya ada, uh, ada berapa nih pak ada tiga, oh, ada Tumbo, tiga ekor. Oh, kihi, dan komu. Wah, Tumbo, kihi oh, kihi, dan komu. Oh, diminta tuh buat sesuatu. Wah, luar biasa. <laughs> semuanya ayam masih jantan ya pak ya? Jantan, semua, oh, mereka semuanya tiga tiganya. Tiga, tiga. Wah, dulu kita perhatikan tuh giginya, paringnya. Wah, dengan berat seratus delapan puluh lima kilo dan tinggi satu koma delapan meter. Kuat banget dong ini pak ya? Iya, yeah. kuat sekali ya. Benang. Kalau nggak salah nih kak, aku pernah baca. Apa tuh, kak? Jadi si gorila ini mm -mm. ber, ah, salah kekuatannya itu Kekuatan. setara dengan delapan laki-laki dewasa. Satu Gorilla tuh kak. Satu ekor gorila. satu ekor gorila, delapan laki-laki dewasa. Oh, strong sekali ya. Karena memang primata terbesar juga ya kak ya. ya betul. Wow. Primata terbesar yang masih hidup. Hmm. Nih, oke kita uh, ada yang nanya nih. Kak Dwi, kau pernah ngamuk nggak? Pak, tadi teman kamu kayak gimana ya, sih Pak menunjukkan kemarahannya ataupun kegelisahannya gimana sih, Pak? Dia akan chest beating. Oh, chest beating tuh yang gini apa ya? Memukul ya, ya? dada. Memukul dada, dada, dada terus. Gitu biasanya akan dilanjutkan dengan pukul permen. Oh, oh okay. jadi yang uh, Pak pager, apa sih? Iya, yang kotaknya ini ya. pager biasanya dipukul-pukul ya, Pak ya. Pasar ya. masih kayaknya itu ya. <laughs> Oke, jadi memang dia untuk menunjukkan uh, emosinya, menunjukkan dominasinya, dia akan uh, memukul-mukul dadanya, kak. Kayak di film King Kong itu, kak. Oh iya, iya, iya. kan dia mengimitasi dari Gorilla Asli. Betul kan? sekali. Nah, sekarang kan si ini usianya 24 tahun ya, Pak. Ya? Ini ada yang nanya, umur Gorilla biasanya bisa uh, masa hidupnya paling tua sampai berapa tahun, Pak di Captivity biasanya hmm? sampai 50 tahun lebih. Oh, wow. kalau di penangkaran bisa lebih dari 50 tahun ya. lah ya. Kalau di alam berarti lebih rendah biasanya Jadi itu Pak. Ya. Berarti bisa mirip-mirip manusia juga ya panjang juga ya, Kak, ternyata nah, ya, ya, Kak. Wah. Wow. Udah separuh estimasi ya. 24 tahun komu Nah, nah Pak Dwi ya. kan udah Pak udah 19 tahun nih ya berarti mm -hmm. merawat si komu dan uh, saudara-saudaranya nih yep. suka dukanya apa sih Pak Dwi merawat gorila nih? Ya kalau kalau pas dia mereka lagi pada sehat. Lagi sehat, ya. Ya, kayak ceria oh, gitu ya, ya, Pak ya. Oh, hmm. sehat, ya, sehat kalau pas mereka lagi aktif. Oh iya ya. ya, karena seperti ya. kita juga nggak selalu sehat terus ya kayak ya, mungkin ya. ada sakitnya tetapi itu ditangani dengan tim dokter sehat. ya, Pak kita ya. Kita langsung koordinasi hmm. dengan tim dokter, makanya hmm. mereka langsung datang untuk uh, lihat uh, apa yang menjadi kendala gitu. Nah, hmm. okay. Biasanya kalau mereka menunjuk gejala-gejala atau petunjuknya tanda-tandanya kalau mereka sakit, gitu gimana sih Pak? Biasanya kan kita lakukan monitoring kalau pasum berapa Pak. Jadi mm. awal gorila sakit itu biasanya kalau nafsu anak makannya menurun. Oh. Biasanya mereka lincah, terus tergerakannya biasanya. Jadi lebih lesu tanda... gitu ya Pak ya? Biasanya itu oh. awal mereka sakit. Kalau sudah menemukan kondisi gorilla yang seperti itu mm. Biasanya mm. kita langsung nah itu dia tadi karena Pak Dwi selalu memonitoring nih bagaimana tingkah lakunya bagaimana ah. nafsu makannya sahabat Ragunan sehingga langsung dilakukan tindakan preventif itu ya Pak Dwi ya betul. wah sahabat Ragunan dari tadi nggak berhenti berhenti nih kak ngucapin selamat -selama iya, tahun di. ke kamu nih Banyak wah hari ah. ini udah pada begini kamu Di ini ucapin nih Pak Dwi juga jadi seneng ya hari ini ya karena nah, aku pulang iya, iya, tahun iya, gitu iya, kan iya, iya. 12 tahun kak ngawatinya pak dari datang biasa. ke sini. Kak. Nah, sahabat ragu dan. Kesal juga kan waktu belajar pengambilan. Oh jadi, saban... jadi sebelum sebelum hmm. kita ngerawat di sini kan harus perkenalan dulu. Oh, jadi training dulu tuh pak ya? Pelatihannya okay. gitu di Indonesia berapa okay. dulu ya? Oh berapa hmm. lama pak trainingnya hmm. di Indonesia? Pertama satu bulan. Huh? Oke okay, sambil mereka mendampingi mereka ke sini. 2008, ribu bulan. Oh. Wow. Jadi untuk pelatihannya, untuk perawatan gorila sendiri, Pak Dwi terbang langsung, dok. Sahabat Ragunan ke Inggris untuk mengetahui nih. Betul sekali. Kau no kaleng-kaleng, Pak Dwi. No Kau kaleng-kaleng, ya. tentunya. Udah tentunya pengetahuan tentang gorilanya Pak Dwi udah luar biasa ya, Kak Oke, nah sahabat Ragunan, pokoknya kalau misalnya sahabat Ragunan mau datang ke Taman Marga 1 Ragunan, udah mulai dibuka dan untuk semua usia ya kak? iya untuk semua usia, sebelumnya kan dibatusin tuh kak Betul. sekarang udah semua usia bisa datang ke Bisa. Rancang. jadi anak-anak yang tadinya belum boleh, belum boleh. sekarang, sekarang belum boleh tuh kak boleh. dan dari KTP mana aja ya kak? dari KTP mana aja, sebelumnya dari DKI ada. Jakarta aja sekarang bisa boleh dari semuanya tetapi tentunya untuk 4M itu tetap ya, diatur ya kak? jangan lupa 4M kak? itu tadi menjaga jarak, Betul memakai sekali. masker sering-sering mencuci, mencuci tangan dan, dan menghindari kerumunan, menghindari kerumunan apalagi itu pak Atas. Atas. Mengganggu, Atas. apa mengganggu, ah, iya, ya. mengganggu, satwa ya, ya, mengganggu satwa Oh iya jangan mengganggu satwa ya kaya betul sekali karena ke, di Taman Margasatwa Ragunan sendiri itu makanannya sudah tersedia ya, ya pak itu. iya jadi nggak perlu dikasih makan lagi iya jadi teman-teman kalau kesini mm -hmm. lihat aja amati mati betul amati, lihat apa. bagaimana Mereka. Ya, jangan hmm. diganggu gitu. dan apa tuh Pak ada juga ya mm -hmm. kalau satwa ini kan mereka punya kebiasaan jadi biasanya setelah makan mm -hmm. akan beristirahat oh, nah, makanya iya, iya. teman-teman ya? uh, kalau pas lagi ke pusat primata, mm -hmm. apa susah mencari gorila mm -hmm. biasanya setelah kebiasaan setelah mereka makan mm -hmm. akan beristirahat dia jadi biasanya, istirahat, kalau ya? istirahat itu mencari tempat-tempat yang tersembunyi yang oh, tenang iya. gitu ya kayak oh, cari ketenangan jadi, bukan nah, bukan ya. karena gorilanya hilang nah, gitu ya <laughs> jadi dianjurkan kalau pas... Uh -huh. Pas ke pusat primata, yeah. pas jam-jam pemberian pakan. Nah jadi itu biasanya jam, jam berapa, berapa tuh Pak? Dari jam 9, uh -huh. jam 12, jam 12? jam 3 sore. Oh, oh jadi tiga kali. Uh, so. Nah sahabat Ragunan ini info penting nih dari Pak Dwi ya, sendiri langsung nih. lihat, kadang Pak Dwi masih makan langsung ya jam-jam itu -jam ya? Iya Oke feeding time ya, okay, ya isilahnya itu. Pemberian pakai, jadi teman-teman bisa melihat tuh pasti kelihatan kalau jam -jam, ya, jam itu ya jam sembilan jam dua belas sama jam tiga tadi 3, ya jam dua belas sama jam tiga jam dua belas sama jam tiga jam dua belas sama jam tiga jam dua belas sama jam tiga jam dua belas sama jam tiga jam dua belas sama jam ingin diganggu ya? belas sama jam tiga ketenangan ketenangan belas sama jam tiga jam dua nah ini ada yang nanya nih pak uh, apakah mereka berantem kan uh, berantem gak sih dengan yang lainnya ya di gorila kan ada tri laluri rasi kalau sudah timbul tri laluri itu biasanya kan timbul perkelahian makanya sekarang kita itu sudah tidak membahas dulu oh, oh okay. jadi, jadi mereka kalau ya. digabung mereka akan timbul hierarki itu tadi ya yeah. yang paling kuat yang berkuasa jadi untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak mm -hmm. kita inginkan Jadi mereka ditempatkan di lokasi-lokasi yang yeah. berbeda Oke, okay, jadi oh, memang tidak jadi komunal ya kak ya uh -uh. hmm. Oke, okay. sahabat Ragunan kalau ada yang mau bertanya ya, Langsung boleh, aja, langsung ke kolom komentarnya aja. ya sahabat Ragunan oh, maksudnya pakai jekar bisa nggak? Ya memang kita maksudnya pakai jekar Nah ya. infonya lagi nih kak, banyak yang belum Nah, punya atau lupa bawa oh, okay. kak jangan khawatir betul pokoknya jekard dari manapun dari Transjakarta atau dari yang lain itu selama dia namanya jekard dari bank DKI itu bisa digunakan, bisa digunakan kak kalau misalnya lupa bawa berarti membeli lagi atau yang belum punya beli lagi seharga yeah. 35.000 ya, itu sudah termasuk sih ya, kak, betul kalau sekali kalau ketinggalan atau belum punya bisa langsung beli Iya betul sekali kak nah ini kamu masih menyantap semangka sepertinya ya teh? ini semangka masih asik dari tadi ya mati kue ulang tahunnya nih kak nah pak selama masa pandemi kemarin nih pak selama berapa ya mungkin hampir 2 bulan uh, tidak ada kunjungan dari pengunjung uh, bagaimana perilaku komus sendiri nih pak dan gorila lainnya uh, kayaknya juga lebih gini juga lebih tenang juga ya pak ya, ya. Mm -hmm. dan untuk pakannya sendiri pak aman ya pak Nah betul sekali Sobat Ragunan jadi ya, Saya kan hmm. dari Ragunan ini milik Pemprov -pem DKI Jakarta hmm. Jadi untuk makanannya ditanggung APBD kalau nggak gitu Sudah kan dianggarkan gitu. sendiri ya kak ya Jadi Alhamdulillah selama pandemi kita tidak terdampak ya Terdampak secara langsung hmm. ya untuk pakan satwanya Untuk pakan dan kesehatannya ya. dari hewan-hewan yeah. di Taman Marga Satwa Ragunan tetap aman ya kak yeah. jadi, Sobat Kau Ragunan sekali. Oh dari tadi ada ah, ya tadi udah kita jelasin ya kalau balita, bayi, bayi hmm? jangan bawa bayi deh, ya, panah. Ya balita, balita lah ya, ya. ya. Nah, kalau mau ke sini, bolah, udah bolah, sudah boleh, udah boleh tidak ada batasan usia, semua usia, semua KTP mana aja boleh berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan. Tetapi tetap menggunakan masker dan menjaga ya, jarak, ya. jarak tadi ya kayak 4m ya, tadi. Nah ini menikmati jeruknya nih kak. Oh. Jeruk sankis ya Pak. Ini nah, saya lihat. Buahnya memang mewah-mewah nih ya Pak ya? Juruksatnya. <laughs> ya, buah-buah eksotik juga, buah -buah oh, eksotik juga eksotik. ya, karena memang yang terbaik yang diberikan untuk primata di sini ya Pak. Favoritnya kamu apa nih Pak, makanan favoritnya? Ya ada anggur, hmm. ada buah-buah eksotik anggur. yang ada di Indonesia, Iya iya iya. saya manggis. Manggis tuh Pak? Ya. Huh? Kesemek juga mereka sangat suka. Oh, oh juga justru kita yang, kita temang, yang, kita temang, yang yang temang, yang eksotis ya. ya. Jadi sahabat bertanya kayak markisa tadi apa ya, ya, ya? Manggis kesemek. Nah ini dia membawa satu gelung oh semangkanya tuh. Dia pilih juga pak. Oh dia makan buah-buahan iya, sayur-sayuran iya. Yeah. Omnivora kayaknya. Eh apa sih iya ya? Omnivora itu ya, itu ya pak temang. ya? Nah, itu kok oke kita lihat beberapa berapa ada gantungan kayu nih Pak yang isinya nah, makanan, terus ada tali-tali bergelantungan itu hmm? fungsinya untuk apa sih Pak Untuk Enrichment itu. Oh, itu enrichment. Ya. Jadi untuk penempatan pakan sama untuk bermain mereka juga. Oke, jadi enrichment ini Oke, jadi itu enrichment ya Kak Enrichment ini uh, pengayaan ya? Kaya? Nah, jadi memang itu di ditaruh atau dipasang ya Pak ya untuk uh, me jadi ini digunakan uh, sarana prasarana mendukung satwanya untuk berbisa berperilaku seperti dia aslinya nih jadi seperti kayak di alam um, liar kan dia sukanya mencari makanan ya nah salah satunya di sini diberikan enrichment nah, jadi dia buat dia manjat-manjat, loncat-loncat, ke dan bermain-bermain supaya seperti di Alamnya ya, Kak. Ya, iya, kita iya, ada tali-tali nah, juga tali -tali nih. Tali-tali kayak gini, iya, aja sih iya, iya, ke sini dia. Wow. Oke. iya, Wow. iya, iya, iya, iya, iya, kurmanya lagi nih kak. Tahu aja, Hai Komu. Oh, itu buah apa itu pak tadi barusan pak Ciplukan Ciplukan ya? Ciplukan wah, wah sahabat ragunan ini juga unik juga sekali itu? ya itu buah eksotis sekali iya. kak Ciplukan Doyan Ciplukan Tepurma ada jeruk juga itu Dia Buk. kalau dipanggil datang ya pak ya? Atau cuma orang-orang tertentu ya, aja tertentu. nih? Ya oh. tertentu so, adui mungkin tadi dipanggil udah ya, Jadi keluar, sini, ya jadi langsung <laughs> ini ya Nah Nah kadang-kadang nah, kalau Bumu. pengunjung yang kesini tuh kayak suka kebauan nih ya, pak? Kayak bau sesuatu nih. Jadi kalau lewat kandang gorila tuh, itu bisa dijelasin nggak Pak? khas mereka sih, jadi dari bau keringat mereka. Oh jadi itu keringat ya, bukan air seni atau apa ya keringat. Memang aromanya itu ya Pak ya? Aromanya seperti itu memang. Untuk menunjukkan ada dirinya sendiri ya. Kalau di Inggris juga bau mereka memang seperti itu juga. Seperti gitu ya Kak. Oke, sahabat ragunan kamu rupanya, iya sedang mencari melonnya. Nah, tadi kan ya. Pak Dwi sempat menjelaskan kalau mereka, apa, beating, apa, Chase beating. Chase beating. Nah, yeah. chest beating itu menunjukkan kalau mereka sedang tidak nyaman atau marah ya, ekspresi yeah. marah. Nah, yang memicu, di, mereka merasa tidak nyaman sendiri itu apa tuh, Pak? <laughs> kalau Gorila kan sebenarnya mereka itu satwa yang tidak suka suara gaduh. Oh, <tuh> mereka tidak suka suara gaduh. Oke, okay. ya, jadi itu salah yang... satu pemicunya ya. ya Pak ya. Tuh, jadi sahabat Ragunan, kalau kesini jangan gaduh. <gulir> cukup diperhatikan aja ya, ya Cukup perhatikan supaya mereka juga nyaman. Kita, kita lihat gorilanya berinteraksi. Ini ada yang nanya Pak, kamu mandi nggak Pak? Untuk gorila tidak mandi, kita mandikan. Jadi biasanya mereka kalau merasa panas hmm. tubuhnya, biasanya... Ya? di sini kan ada water nipah ya, Oh Jadi okay. biasanya mereka akan apa e, basahi tangannya dan biasanya di lap. Oh diusap ke, di, badan ya? ke badan ya. Jadi biasanya oh, itu ada semprotan oi. yang biar dia gitu sendiri tak? ya kayak yang mandi uh -huh, ya pak, uh -huh. ibaratnya biar dia sendiri yang membersihkan gitu, tidak dimandikan kak bati. Iya tidak dimandikan, okay, tapi dia takut air, ga? takut air nggak takut air ya soalnya kalau orang utan itu takut air tuh kak, ya. kalau gorila gimana pak Dwi? Pak bermain air juga sih, oh, suka main, tapi enggak nggak terlalu basah gitu ya pak ya. Oke, jadi nah, dia makan melonnya nih, sahabat Ragunan. Wow. Waduh, seger banget kayaknya ya. Seger banget. Nah. <laughs> jangan kepengen ya, sahabat Ragunan. Lagi <laughs> puasa, puasa nih Seger-seger ngeliat melon, semangka gitu kan, nama kurma tadi lo dia makan kurma, Kak. Hmm. Nanti kayaknya kita buka puasa, jadi kepengen beli es buah ini. <laughs> Oke, ada lagi yang mau bertanya, sahabat Ragunan? Silahkan. Iya. Kita tanyakan nih, sama Pak Nah, Pak kan di sini ada tiga ekor ya, gorila di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Ada Komu, komu. ada siapa lagi? Kumbo dan Ihi. Iya, iya, iya. Nah, cara membedakannya gimana, Pak, antara iya, mereka bertiga? Iya, iya. Kan kalau sama, ya, sama aja deh, begini-begini. <laughs> begini untuk juga. Pak, Bapak ini nih, yang tahu nih gimana nih, Pak, bedanya nih, Pak? Iya dari mukanya juga beda dan kebetulan kalau di gorila kan ada ciri hey. khas uh, di hidung gitu kan oh. Jadi kayak, kayak kita punya sidik jari mereka hidungnya tuh Oh ada Kira -kira. ada oh, apa ya ruasnya ya? atau gurat ya. hidungnya tuh yang berbeda, berbeda, ya, ya. Ya. berbeda ya, ya. ya Oke wow, wow. oke dia wow, ingin wow, meminta zombie. kurma lagi nih rupanya Langannya panjang-panjang ya pak oh, oh, itu suaranya tuh sahabat ragunan ada oh, yang nanya nih pak, kamu bisa bahasa isyarat gak kalau ngobrol sama kipernya? Uh, enggak sih enggak ya, tapi dia kalau dipanggil tapi sama kipernya ngerti ya, langsung, ya. langsung ngerti ya kayak. ya bahasa kalbu <laughs> hmm, ikatan batinnya kak ya. sudah terbentuk selama 19 tahun, 19 tahun dengan paduy bukan main <laughs> <Kuma. 19 tahun. laughs> <tuk> oke dia mencari lagi untuk sahabat Ragunan yang mau datang ke Taman Marga satu Ragunan tentunya sudah dibuka ya kaya untuk semua, semua usia. usia jadi sudah tidak dibatasi lagi kalau mau mengajak adik-adiknya keponakannya ke Ragunan sudah bisa keluarga ya, Kak ya? nanti untuk uh, lebaran itu buka atau enggak nih Kak lebaran kurang tahu sih kita masih menunggu info pokoknya info lebih lanjutnya kita, nanti langsung aja pantau di instagramnya Instagram yaitu di atragunanzu di atragunanzu paling update di Instagram -nya. betul sekali dan sahabat ragunan jangan lupa ucapin selamat ulang tahun di kolom komentar itu ya Raghunanzu ya, uh, ya. Nah, itu 24 juga. tahun Oh ada nanya jadwal makannya jam berapa tadi sudah dijelaskan ya sama Padui jadwal makannya itu jam 9 jam 12 dan jam 3 sore, jam 3 sore. jadi kalau sahabat ragunan pengen melihat mm -hmm. Si kamu atau atau saudara-saudaranya yep. di sini datangnya jam segitu Jam segitu dan bisa melihat lagi ya, kan ya Karena seru banget gitu kita hmm. ngeliatin dia makan, makan jadi kepengk kan? Eh <laughs> Iya soalnya biasanya kadang-kadang ada yang gak ketemu nih Betul. Udah kalau pusat primata smucur tapi gak ketemu gorilanya mm. Oh padahal mereka sedang istirahat setelah makan. makan Dan ada perilaku unik loh di gorila Apa tuh Asal pak? Perilaku uniknya Perilaku regurgitasi Regul. Jadi mungkin mm. nanti teman-teman kalau lagi melihat Gurila memuntahkan makanan, jadi mereka itu tidak tidak dalam keadaan sakit. Oh. Jadi, mereka kalau mendapatkan makanan yang disuka kan dimuntahkan untuk uh -huh. dimakan kembali, berulang-ulang sampai mak rasa makanan itu hilang. Ya. Oh, oh, gitu. Jadi, perilaku tadi memuntahkan untuk makannya lagi, makan ya, lagi, ya Pak. Jadi, makan kembali. Gitu, Umis sahabat ragunan, Jadi, kalau misalnya kalian melihat nih, gurila yang muntah apa dia sakit? Tentu tidak. Pertama, ya. Tidak seperti itu, karena emang ada perilaku unik, ya Pak? ya Apa, apa tadi namanya? Regurgitasi, regurgitasi. Jadi oh. misalnya nih dia suka uh, manggis. Dimuntahin lagi sama makan. Ya? Muntahin, muntahin, dimakan lagi gitu ya, sampai hilang rasanya. Baru dimakan deh. Jadi oh. Itu unik banget ya, Kak mm -hmm. ya? Ada nanya nih, Pak, gorila dapat vaksin nggak? Dulu mungkin udah. Udah ya, udah ya tetap ada vaksinnya. Di ke Indonesia sudah dilengkapi vaksin. Oh, sudah dilengkapi okay. dan di sini pasti juga dipantau sama dokter hewan terus dikasih vitamin-vitamin juga ya, Pak ya? ya. Pastinya oh. untuk menjaga kondisi mereka. Asal Komu dari mana? Komu lahirnya di Inggris, sahabat Ragunan. Tuh, manjat dia. Nah, ini nih fungsi dari enrichment itu ya. tadi nih, nah, sahabat Ragunan. Dia manjat ke atas, si sahabat Ragunan ya. Jadi kalau di alam, mereka suka manjat-manjat kali ya, Pak? ya. Betul, ya. manjat pohon juga ya, Kak. Dan Komu paling pinter untuk manjat pohon. Kebetulan oh, di kan enclosure kan. ada pohon kelapa, jadi kalau pas lagi berbuah... Dia kan ambil sendiri tuh, Pak? sendiri. Ceris Pak. Ya. Kayaknya ada di videonya oh, si. di akunin ah, di, si. Samda Merah Gunan ya. Nah, dilihat Bisa dilihat. Nih, ya. Nah, jadi kan nika Jadi kamu tadi kan abis udah, makan dia, ya Kak ya. Oh, udah. Dia mencari spot yang enak gitu Kak. Untuk uh, menikmati atau mencerna makanannya lebih lanjut nih Kak. Oke, Oke. jadi memang udah nggak terasa nih Kak. Kita iya, udah, udah ngobrol 30 gitu nih, kan. Nih, Banyak pengetahuan-pengetahuan iya, juga nih Kak. Gorilla, dan kita sudah merayakan Ulang tahunnya kamu dengan memberikan kue bukan kue ya? Iya kue ulang tahun. Kue. Tidak ada petik kue. Kue ulang tahun. Dagingnya. Kue berupa buah-buahan. Buah-buahan tentunya ya kak ya. Oke, karena jadwal kita mungkin sudah tiga puluh menit ya. Betul sekali Lihat, dan ya. banyak pengetahuan yang kita berikan dan jangan lupa kalau misalnya mau keragunan, keragunan sudah dibuka dan sudah menggunakan dibuka. Empat M tadi ya. Empat ya, M. Apa aja, kak? mencuci tangan? memakai masker. Menggunakan masker, menjaga jarak dan, dan, dan menghindari kerumunan. kerumunan. Eh nah, kita ucapkan terima kasih Terima kasih Pak Dwi luar biasa Pak Dwi. Jadi Manta. Akhirnya, ya, sudah 19 tahun merawat si Komu dan saudara-saudaranya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat ragunan yang sudah bergabung. ya selamat berpuasa ya. Selamat Sampai jumpa di kesempatan nah, selanjutnya ya.